Selamat Hari Bakti Pendamping Desa. DPP Aceh Timur mengucapkan Selamat Hari Bakti Pendamping Desa. Yes! Kami TPP Aceh Timur mengucapkan Selamat Hari Bakti Pendamping Desa 7 Oktober 2022. Pendamping Desa Pulau Timur. Bisa, bisa, bisa. Kami TPP Aceh Timur Kecamatan Dulu Aman mengucapkan Selamat Hari Bakti Pendamping Desa. Yes! yes. Selamat Hari Bakti Pendamping Desa Pendamping Desa Kecamatan Gunung Bayun bisa bisa bisa TPP Kecamatan Madak mengucapkan Selamat Hari Bakti Pendamping Desa 7 Oktober 2022 TPP Kecamatan Madak Yes. Kita seluruh mengucapkan Selamat Hari Bakti Pendamping Desa Tahun 2022. Kompeten, kompeten.